Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Widya Kitchen Di video kali ini Aku pengen share ke teman-teman Aku lagi bikin cakwe teman-teman Ini enak banget Dimakan pas masih anget-anget ya teman-teman Aku cocolin pakai sambal pedes Ini pas banget Karena sebenarnya Aku ini cemilan dadakan ya teman-teman Lagi pengen banget makan cakwe tapi pedagang langganan itu tutup teman-teman jadi alhasil aku langsung bikin sekalian aku mau share ke teman-teman semua. Untuk bahannya aku pakai 250 gram tepung teligu, kemudian ini ada satu sendok makan susu Dancow yang vanila, 1 sendok teh ragi instan kemudian ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, Kemudian ini 1 sendok teh gula Pakai air hangat 140 ml Langkah pertama untuk ragi instannya Kita tambahkan gula pasir Kemudian kita tambahkan air hangat ya teman-teman Ini sebanyak 30 ml Kita aduk Kemudian ini kita sisihkan dulu Biar raginya aktif dulu ya teman-teman Tepung 250 gram Tambahkan susu 1 sendok makan Ini garam dan kaldu bubuk Langsung kita aduk ya teman-teman Kemudian untuk ragi instannya Ini udah menggelembung Ada busa-busanya Ini tandanya raginya udah aktif ya teman-teman Kita masukkan untuk raginya Kemudian ini kita aduk-aduk Kalian boleh aduk-aduk pakai tangan juga ya teman-teman Tambahkan air hangat ini sedikit demi sedikit, ya, untuk menambahkan airnya. Ini kita uleni terus, kalian boleh juga kalau mau pakai tangan, ya, teman-teman. Kalau aku, pengen pakai spatula aja, kayak gini. Kemudian setelah adonannya kalis, aku tutup, aku istirahatkan adonannya. Aku tutup plastik ya, teman-teman. Kemudian kita siapkan ini alas kerja, taburi dengan tepung terigu biar nanti adonannya itu enggak lengket ya, teman-teman. Setelah 30 menit, ini bisa kita proses untuk selanjutnya. ini kita giling-giling sebentar ya teman-teman ini simpel banget kok caranya aku mau potong jadi dua kemudian aku mau giling-giling untuk ketebalannya sekitar 2 cm ya teman-teman bisa juga kalian bikin sesuai selera teman-teman ini bebas aja ya teman-teman Kemudian adonannya ini nanti kita tumpuk Kita tumpuk dua gini hasilnya ya Ini nanti hasilnya insya Allah ngembang banget teman-teman Kemudian kita ambil lidi atau ini aku pakai sumpit Kita bentuk seperti ini tengahnya kemudian kita panaskan minyak goreng ya teman-teman nanti kita gorengnya itu pakai api sedang tapi pastikan minyaknya ini udah panas duluan ya langsung kita goreng gorengnya ini cuman sebentar teman-teman dan gak nyerap minyak untuk cakwe nya Alhamdulillah ini cakwe nya ngembang banget ya teman-teman Kita goreng cakwe nya sampai agak kuning kecoklatan sampai benar-benar mateng pastikan api kalian jangan terlalu besar ya teman-teman. Ini dia hasilnya cakwe bikinanku hari ini ini cukup mengobati rasa pingin ya teman-teman. Ini enak banget lembut di dalam tapi di luarnya itu crispy apalagi dimakan hangat-hangat dicocol pakai sambal gurih, asin rasanya enak banget pokoknya teman-teman. Modalnya irit banget. Jadi buat teman-teman selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai.